Dulu saya mainin Tenchu 2 di PS1, saya bikin mission editor ya. Sekarang ini saya mainin uh, PSP, pakai emulator PPSSPP Gold. PPSSPP Gold ya, yeah. oke okay, kita mainkan game Tenchu, Time of Assassin, of the Assassin. Sega, From Software. K2. Oke. Okay. Intro skip, start Oke, okay, kita masuk ke Vision Wilder ya. Kontennya memang Vision Builder Yuk, Kita di sini tidak membuat misi tapi memainkan misi yang sudah dibuat gitu. Ya, yang pertama kita akan memainkan Bambu mesh dulu ya. Raternya Adit Kavas, saya sendiri. tepatnya di Groove alias hutan bambu ya. Misinya Anihilate. Pantai habis. Oke. Okay. Kita mulai dari sini. Load complete. Oke. Okay. Nah, karakter select like, melihat karakter. Saya nggak bakal pakai karakter utama ya. Seperti di ya Amirin. Saya cuy, mau nikah sumaruh. Saya akan menggunakan karakter musuh Hei, Saya, nah, Shinogi ya. Zoro One Piece-nya, Enjo. Lihat, pedangnya tiga, satunya di mulut. banget, Zoro kan Oke. Nah, ini openingnya opening kalau main Welcome, Kill Bear and Wolf Pack. Don't wrap the woman. Oke, coy. Hehe. Nah, ngerti? nah di cut skin akan di bahasa Indonesia kan itu openingnya aja apa intronya aja masih kita nggak bawa apa-apa langsung kita ngelut aja di peta banyak harta yang bisa diambil tidak di arah sebagainya aja nah, skin ya Ronin adalah orang yang ngasih misi ke kita ya si Ronin ini lihat ekspresinya sedih banget ya jadi kita mulai akan saya bacakan. Tolong bunuhin ruang. Aku takut. Di sana ada cewekku. Udah lagi ngewek. Kontolku udah gak tahan, sangi amankan hutan. Please, ya, ini gitu ya, kan berkasus itu. <laughs> Oke, okay. nah ini ceritanya. Lah, pintu masuk dari kota atau desa ke hutan bambu ini ya lihat ya, di bawah ada lilin seperti biasa seperti TENCHU PS1 yang TENCHU 2 itu kali lilin ya itu menandakan karakter musuh yang harus di pantai dibunuh satu-satu kan misinya annihilate kalau yang di PS1 itu eliminate sedikit kita lah f suatu Oke. Kita langsung aja nanjak. jalan yang lurus. Oh iya. Di sini saya buat kanan kirinya pakai pilar ya. Ini tidak bisa dilewati oleh grappling hook. Mentok. Mentoknya tuh sampai langit. Deh. Ini benar-benar maze atau labirin ya. Kita tidak bisa melompatinya. Tidak bisa melompatinya lurus kita habis nanjak lurus dan mudun atau menurun. Oke, okay. ya yep, sebentar kita lihat di sini petanya seperti itu saya labirin saya bikin dengan effort yang sangat sangat. Sangat, sangat niat. <laughs> Oke, okay, kita ingat-ingat dulu sini. Nah, itu yang biru muda itu adalah item equip. Ini aliran sungai, oke. Sekian, cukup, sudah saya lihat-lihat lagi. Kita, kalau lihat terus peta, nggak seru, Saya tahu arah kemana, nih. cuma dibikin labirin, kita tahu harus kemana. Nah, taksi dulu, nggak apa-apa Kita jelajahi peta dulu, peta ini saya buat ya, tampilannya sengaja karena kita semua pilar ya, kita layaknya labirin kalau oh, labirinan biasanya oke, tanaman itu headgear, headge namanya ya? yang apa sih namanya itu tanaman teh-tehan tanaman pagar hidup oke, sini kita hup, renang kalau ada musuh kita saat renang kita tinggal cat R1 R ya sini R Langsung sembunyi seperti ini, bukan pipa. Oke, nah disini saya buat seperti arena, ninja warrior langsung lupa keempat. Oke, seperti itu, ada sulit juga, jaraknya terlalu jauh. Sudah susuri, sungai Nah, ada tangga di sini. Tapi kita yang di situ. Kita isi dulu. namanya juga menjelajah peta. Kita jelajahi semua. sekalian membunuh musuh-musuhnya. Di sini bosnya atau rajanya si beruang, Kumagoro. Sengaja bikin tuh rajanya si beruang karena cocok banget tempatnya kan tan, nih, tan bambu. Siapa panda? Tapi nggak ada panda. Siapa? Okay. Kita kesini, nah, ini darat. Oh. Oke, okay. cuk, ada tanjak, kan? Gak nanjak dulu. Hebat, ekuit, atau item. jalan oke okay. tadi kita ada di atas nah ini adalah jalan ke nah kita tadi di atas sini, oke, okay. hati-hati, ada musuh. Suara percikan air Buat musuh waspada. Eh, ini dia, biksu tong Sini ini kamu. Eh, aja pak dia, nyebur. Ah. Nyebur. mati ngat, ah. ikut-ikutan jebur lagi segalanya tidak tertuga tuh dua dalam satu two in one <laughs> karakter ya di karakter NPC di tencu itu kalau nyebur dia mati dengan kita tidak terenangnya kita, kita di sini dulu kita ada tangga di sini tadi kita lihat ada tangga Nah, lebih aman tuh lewat darat, oke? Ada tangga. Yup. itu tadi kita di sana. Di bawahnya ada kolam tadi, ada biksu sama serigala mati di bawah sini, di air. <guluh> oke. selusuri jalan satu persatu labirin oh ada yang mendekat ada yang mendekat ada yang mendekat guys yang mendekat guys. Oh, mana nih kau dia ngelihat? Ternyata di balik tembok ini guys, bukan ini balik tembok sebelah kiri. berarti dia ada di sini. ups ada kan ketahuan bisa. hati hati Siswa sih galak Oh iya sih galak guys kita Lawan aja Aduh atau kita kabur aja Aduh Oh oh oh Sih Aduh Sih sih air Jadi kair kair Jadi bawa kair Hah uh. Tinggal bunuh diri Ah ada ikut atau itemnya Dia bawa item Ya alat Bisa buntu Aduh, jalan buntu Ini saya yang buat, saya yang tersesat nih Jalan buntu semua apa lagi tuh? Kok baru? Aaaaah, segala lagi Hahaha, <tik> mudiri kamu Ih, ginta tadi. saya balik sini benar-benar dikejar ya saya benar-benar dikejar sama anjing tadi digalak mingken namanya ini balik lagi Oke, salah jalan Cute. Iya, ja. eh, jalan ja. ja. Putar saja tadi bisa diambil karena beda kelas Nah kita dapat sini ada kunai dan dapat uh, nasi beracun Oh oh yang laut itu bahaya sini guys saya menaruh beberapa orang di situ pas pembuatan kita cari jalan aman aja Hmm. ah, tunggu di sini, ini ada biksu lewat, oh iya, si racun, 15, tanda tanya, 15, nah, dekat deh. Satu, tiga, dua, tiga, tiga. mana dia menghilang? Nah, bertambah. Iya, yep, bertambah, bertambah. Nah, ini dia. Duh diambil. Masih beracunnya. Racunan dia. Kita datang. Hahaha. Yap, dapat senjata kita. Tongkat biksu. Hmm. Tapi jelek, kita buang aja. Huh. Bagus begini. Hmm. Ini dia. Uh. Steal kill. Dapat tongkat lagi. Oke, kita dari sini. Kita coba lewat sini. Nah, ini tadi guys item yup coba yang lewat sini selon buntu Sini, hati oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ada nama darah nih, Jum buntu, oke, sini, nah. beda kita masuk air, nah. long guys itu yang mati itu nol Wah ini ternyata macam pelung deh. <laughs> Kita telusuri dulu jalanan. di mana saya? Oh, oh. wah, kan kita aja nih botak terjebak di ke air lucu <SILENCIO> <SILENCIO> lihat tuh terjun bebas. ada tanda-tandanya yang muncul di pojok kiri bawah Dan tidak ada musuh aman untuk berlarian yep, sini ada sedikit daratan darah nyemplung habis diambil. <laughs> biksu, biksu. Ini kecemplung biksu, di sini juga kecemplung biksu. Tuh. Up, ada apa tuh? Sejak air, eh. Hmm, biksu sini <laughs> Aduh mati dengan gaya berputar seperti gangsing, ada lagi. Aduh, aduh, tuh lagi, guys, cepat lagi sini tak otak. Oh, Keleset pagi. Taruh <giranya> tinggal 48. Nanti, nanti, nanti. Jangan diminum dulu. Kita kecepak-kecepak dulu nyari musuh di sini. Sudah aman sebetulnya. Oh, udah balik Shinji saja. Sabar, sabar. Kita kasih racun dulu. Hmm, racunannya. Hmm. Udah, racunan bunuh hmm, jalan untuk tinggal lima lagi, guys. Kita masuk ke bosnya. Ups. Ada Lagi sini, berarti dia. lah enggak ada orang. Di sini lah tanya kita mau suka kota kecil nih. Saya yang bikin, saya yang bingung ini. Nah, sini masuk ranjau ya, ranjau wah bak. Kalau yang golong-golong ini asap tuh, merasa keluar. Perih. <tuh> Oke, pelan-pelan dulu. Aduh, terus sini. jalan udah ketancep udah jalan nih tempat-tempat aduh aduh aduh aduh nah, busuh, nih. aduh dan dia ajar <guluh> Oke. Okay. Ini kuburan. Ini ya, kuburan. Ah. seperti tadi ada yang Cukup luas isinya, kuburan semua tuh ditandai dengan, "nah, itu gerbang seperti ini, Ups. oke, kita kesini sini kita lihat kuburan deh ya, di sini." Nah ini nah, saya inget nih jalurnya Oke ini lah pemakaman Saya bikin ibaratnya itu pemakaman Oke Minyak biksu mati Nah sini, ups, oke, kita racunin dulu ya. Kalau satu, racunnya guys. Nah, ini berbahaya juga nih, besok. temeknya, tinggal tiga. Okay. punya satu lagi nasi racun Oke, okay. wah, habis ya nasi racunnya. Tinggal dua maksudnya. Oke, okay, kalau nggak salah ini dua terakhir ini. Ada di raja terakhir atau bos posisinya. krosok-krosoknya aja yang sulit kan dia bergerak posisinya berpindah pindah-pindah oke kalau gak salah sini, darahin-darah minum aja ya, penuh lagi yuk, berani lawan aja Atau kita jebak dia air nih, waktu kan seru? Oh, M mbak yang cat skin itu yang kata si Ronin, di cat skin itu udah cewekku. Sini guys, ya, cuk, bonus-bonus segala, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk, pronto mundur sini nih. ini dia. sini kamu ninkan nggak ikut ya sini sini hmm. repot lawan anjing gak bisa dijebuk dia Pendek sih ajak air aja renang ajak berenang nih eh, bersama biksu Pernah. Wah. terakhir ya rajanya Yang satu. Posisinya di sini. Oh, oh, wah ada skin lagi ya. Ronin ekspresinya kaget. Dia bilang. Tinja bunuh dia. Maaf, maksudku ninja. <laughs> Oke, oh, sini kita pakai equip yang ada. Ada kunai sih, aduh, kelempar diambil. Kunainya diambil, kita pakai ini. Belum, uh, aduh, hmm, racun nih kena racun. Hmm. Ah, kunain dapat lagi. Nanya, ternyata aduh, oke, oh, awat ini, awat guys, eh, tebel, kabur guys, gak bisa ini, sini, -sini bawa kain Aduh, ah, cuplung ya. Oke, itu cara membunuh tanpa menyakiti guys ya. Selesai dulu, skin lagi. Akhirnya senang sekarang melonin. Ya, dia bilang ya, sekarang aku bisa ngewe dengan tenang. Joss, trot <tuk ke atas> vulgar sekali dialognya. <tuk> Saya yang bikin untuk menghibur kalian semua. <tuk ke atas yang berhubung> khusus 18 ke atas ya saya sudah 30-an gitu <laughs> suaranya kayak gini ya saya tidak percaya saya sudah 30-an white muda ya selalu uh, optimis ya berpikiran positif white muda jadi saya juga sagitarius jadi awet muda juga gitu loh oke okay, ratingnya ini special killnya 165 and kills and all, ya spottednya di kawan orangnya minus 300 membunuh orang tidak bersalah tidak dong nol tuh spesialnya minus 410 total minus 509 tuh nilainya aduh paling buruk ya tempat bikinan sendiri tersesat tapi yang buruk oke sekian terima kasih jangan lupa subscribe karena di video selanjutnya itu kita akan memainkan di peta desa akf atau akf village terima kasih telah menonton